kita masih nggak bisa move on ya Dengan tentunya vitamin bahagia di malam minggu Masya Allah luar biasa Dan pastinya warga Konoha menunggu banget nih Hasil jepretan Pemotretan di momen semalam Luar biasa saat dinar bareng Tundalasi Papa Bilar Ini bikin warga Konoha penasaran Dengan hasil photoshoot Antara Bunda Lesti dan papa Bilar Ini sih romantis Dan sangat luar biasa Cute banget ya Mudah-mudahan rumah tangga mereka selalu bahagia Dan langgeng Amin Dan berikutnya para sahabat, kita lihat juga Ini momen semalam Lesti Bilar ini menjadi pusat perhatian Luar biasa Idol kesenangan kita Memang selalu menjadi sorotan kita doakan yang terbaik ya, semoga idola kita selalu banyak doa dan support hingga dukungan dari orang-orang yang tulus mencintai Lesti dan Bilar. Kita lihat juga nih di sesi semalam saat Kiki Saputri stand up, persahabat ya. Kalau udah ada Bunda Lesti, Papa Bilar pastinya suasana jadi hangat, jadi ramai. Bunda Lesti pun ini menanggapi saat Kiki Saputri lagi stand up di acara Rioni Akbar, Genta Buana. Ini sudah best banget ya masya Allah, idola kesengan kita. Ini selalu bikin heboh dan selalu bikin ramai acara Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar Salah satunya dari akun Kayla Indah 3 mengatakan Udah ada Bunda Abang Elma di setiap acara jadi seru Bunda Abang El selalu bisa bikin hangat suasana Tuh, emang bener banget ya Bunda Lesti ini bisa banget bikin ramai suasana acara dan berikutnya, persahabat, kita simak juga. Ini ada yang heboh banget warga Konoha. Ada sebuah pesan, persahabat, ya, membalas. Tentunya ke Teh Novi saat memposting foto Abang L. Yang sedang ngedot, nih, persahabat. Ada sebuah kalimat. Teh, kalau lu mau pulang kampung, bilang ya. Biar gue yang gantikan posisi lu. Gak usah dibayar, gue mah juga rela. Asal sama ayam. Aduh, mau gantin posisinya teh ya Yang ingin bareng Abang L Kita simak persahabat Momen ini pun direpost oleh akun atas underscore leslar Dan kita juga salpok banget Dengan kalimat caption yang dituliskan Si Lenny ngajak ribut gua nih Katanya tuh, aduh bikin kakak banget ya Masalah gini aja Di warga Konoha emang tentunya Heboh banget Komentar pun banyak sekali diberikan yakni Dari akun Instagram Kusniyati Anaskoriyati mengatakan Masya Allah Wah segitunya modus ini mah katanya tuh persahabat ya Ada juga komentar lain dari akun Instagram Rezkia Ardani 2020 mengatakan Leni jangan ngajak ribut tetehnya, mending home pimpah dulu katanya tuh ya Karena Anda tidak sendiri tapi banyak yang ngantri yang pengen barang Abang El ini sih luar biasa, warga Konoha ada saja para ya Kelakuan yang bikin ketawa bahagia Dan berikutnya para sahabat dan Yang bikin pastinya kita senyum-senyum saat melihat dinner balong papa dan bunda L Ini sih luar biasa, diperhatikan tangan mereka saling berpegangan dan kita salfong dengan kalimat yang diposting agak gelis ya Weka-weka, Rizky Bilar <laughs> Ini sih luar biasa banget persahabat ya Romantis, tapi selalu bikin kita happy banget Dan kita simak juga dibalikkan romantis mereka Ada kegesrekan yang selalu dibikin oleh Lesti dan Rizky Bilar Saat di Dermalang nih persahabat ya Lesti Bilar ini saling balas nih Perhatikan, sebelumnya Papa Bilar mengunggah video Bunda Lesti yang ekspresinya lagi marah tuh persahabatnya Ekspresi aja persahabat tapi bukan asli Ini ekspresi wajahnya saja Memang ini adalah kita bisa bikin apapun Suasana acara bisa jadi ramai Dan berikutnya juga persahabat jadi simak Di IGS-nya Valdi Akbar Ini tentunya banyak sekali kuyang-kuyang ramai Persahabat yang mengomentari Tetapi kita sebagai fans sejati harus tetap optimis